warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube Mama Wisata Putra Halo sahabat kuliner salam unyah ya unya unya unya, mantap oke jadi guys di kesempatan video kali ini saat ini saya berada di mana nih? saat ini saya berada di desa pinang merah ya tempatnya ada di B1 ya nah jadi kita akan liput ya berbagai kuliner yang ada di belakang itu ya nah itu nampaknya terlama ya guys nah jadi di sore hari ini ini berkepet bertepatan ya uh, dengan pasar tradisional yang ada di desa tersebut jadi double gitu ya wah gimana keseruannya jangan lupa like komen dan subscribe cus ke pasarnya oke okay. Kota-kota kan oh, kan Mbak. Um. Youtube mau, Mbak? Youtube, Mbak. Youtube, Mbak. Paham nih, Mas. Ini pukis, ya? Widi. So, ini proses pembuatan. Widi. Wow, mantap. Widi. Ini Mas Gito. ya? Widi. Mas. Dari p Dari p Iya, tetangga sendiri, Bang. Hahaha. Yeah, iya, Mas ini udah selesai ya? Udah, udah, udah, udah, udah, baru udah, ini ya, okay. berapa menit bang ini bang kira-kira udah, -kira. menit udah, menitan ya 5 menit udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kita iya. lanjut lagi di si. nanas. Enggak masih. Mau gue masih. Wah, ini molen kecil hijau nih. Wih, Wah Ini ada angkringan nih. Wih, Pas mantap. Apa ini? Masih ada. Wah, angkringan Jogja juga ya, ada. Wih, woh. Wah, ini ada hati, ini ada telur ya. Wih, ini Mantap. Mau gak? Di sini. Wih, wah. Wih, wih. Sebut buruk kuliner. Wow. Wih segar. Wih. Ade. Ade. Wiris. Mantap nih. Apa TikTok, Kak? Iya, Kak. TikTok, Kak? Enggak, Kak. YouTube, Kak. Wiris. Ini kakaknya nih. Wiris. Banyak banget, Kak. Wiris. Mantap ya. Beda rasa ini. Oh. Dia, -ba, Mbak. Siap baik Izin ya. -ba. Ye. Wah, yeah. wow, ini takjil ya buah ini takjil oke lanjut nah inilah kondisi pasar beduk dan pasar sore ya pasar tradisional ya yang ada di desa uh, pinang merah ya pinang merah di satu Wih. iya Wih. Kita ini ada ayam bakar oke <laughs> Oke, okay. kita lanjut dulu, mbak. Itu apa itu? Itu minuman ya. Oke, okay. siap. Takjil, ada kue kue kue kue kue kue kue wiris takjil. Wah, wiris mantap. Mau gak, mbak? Wah, <tuh>. ini pembeli wiris. Wah, oh, ini ada pembeli ya. Di uh, apa? Pinang merah ya. Besar satu, guys. Ini serentak dengan pasar. Uh, pasar tradisionalnya uh, jadi ramai guys ya pembludak Oke okay, kita lanjut lagi widi ini ada buah nih widi ada buah ada wuih ini martabak wuih martabak iya waduh ini ada apa ini kita tahu izin mbak, ya ini takjil ya. woi ini takjil. Ini sudah ada pisang coklat. Dan ada banyak. Oke. Okay. Tak lanjut dulu, mbak, Oke. Okay. Oke, okay. jadi inilah kondisi ya pasar. Ini ada bakso goreng ya. Izin, Bang. Wah, bakso goreng nih, bakso goreng crispy. Widi. wah ini dia. Wah. Widi, sini dia. Wah, ini lagi goreng bang ya? Iya, Widi siap, Widi cinta pelak masih Widi. Widi, ini berapa menit bang kira-kira bang ini? Tiga menitan. Tiga menitan masih. Widi siap-siap-siap. Sekali masih tadi, mohon maaf nih. Nen, Mas Nurdin gitu. Widi, asli mudih masih jangan bangko. Oh asli bangkok ya? Nah, oh nggih-nggih. Kok dangu Mas Balane sadani nih Mas? Mulai apa puasa kemarin, Mas? Oh, mulai mulai puasa kemarin nggih. Wih, wis puasa. Nggih-nggih. Wih. Dulu dapat ide ini dari mana, Mas? Dari YouTube, mas. Oh, dari YouTube juga ya. Wih, jadi mas, YouTube rindu itu rindu, oh merintis nggih. Iya. Wih. jadi YouTube itu adalah satu apa ya platform ya informasi yang luar biasa masih ya mm -hmm. oke okay, tak lanjut dulu masih oke woi deh ini apa ini woi apa siap u, ini juara apa ini es duger ya es cincau duger sok cuek masih <laughs> masih sok cuek ya lalu lalu masih sok cuek ah buat aku. bu apa itu so, sapi nih pak dek wae campur ya woi deh lagi gede ya ini yang gede yang paling gede ini pak dia Wow, oh, ini like like uh, campur berarti ya wow, okay. Uw, mantap aromanya ini wuih, kalau pak disini, Yelah, oh, pak di bari ya? oh, <laughs> um, jualan gitu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oke, <Okay>, siap gimana lagi deh Tak <laughs> nah, lanjut, tak lanjut. <laughs> nah, bang, <laughs> bang. <laughs> Wah, ini? Ini cincau ya? Wuih, cincau bang. Wah, wow, tengok bang. Mantap bang. Wah, cincau. Kolang <laughs> kaling. Kolang kaling nih bang ya Wuih. Wah, wow, mantap. Iya? Wah. Wow, ini, uh, ini apa bang? Wuih. Cincau ya? Cincau itu. Cincau. <hari> wow, cincau. Oke okay, Bang, dulu Wah, wow. wow, ini sate ini. Wih. <coughs> Sangit banget <laughs> Sate Padang menang, ya. Minuman es tebu <coughs> Wah. Wow. Yeah. <Yeah>, mantap Pak. <coughs> <Boom>, mantap <coughs> Tuh, lanjut, dulu Bang. Oke. Oke. Wih takjil Mantap, ini berburu takjil. ikan bakar, ikan bakar, Wow, wih, wih, ya wih, Wih. <laughs> Mas... Mantap. Mantap. Ini Jasuke. Oke, okay. okay. kita lanjut. Widis. Mas, ini ada menduan ya. Uh. Wo, ini berbagai macam menduan Ini ada mbaknya itu. Udah, soł cantik, soł cantik. E, mamu, cantik <laughs> ini nastel ya, Widi. nastel wow. Asli, eh, <laughs> ini. Mbak. Mbak Jarno nih, Widih. Ini UMKM ya. Iya, dong Widi, apa ini, Mbak? Ulan, aku DPUB. DPUB ya, ini, ini. Mbak Cerna. Ini asli dari Pinang Merah, Pinang Merah ya. ya Oke, okay, siap Mantap, Jendang. UMKM.